yang suka modelnya agak mewah dan cute tapi sebetulnya di balik itu punya spesifikasi yang tangguh juga yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel di video kali ini gua mau sedikit membahas dan sekaligus kasih rekomendasi jam tangan buat kaum hawa atau aww atau cewek ya Rekomendasinya apa aja? Stay tune. Yes. Oke, okay. ini dia. Oke, okay, yang pertama gue bahas ya. Ini adalah jam tangan Jonas and Verus, Ya kodenya X00718-Q3WWWBW -W -W, ya atau triple W Bravo W ya Seriesnya ini namanya The Minimalist ya. Kalau untuk movementnya, movementnya ini dia quartz. Tapi uh, untuk movementnya jenisnya dari mana itu nggak usah diragukan lagi karena dia dari Japan Miyota ya. Dan ini kita semua udah tahu Miyota itu buatan dari Citizen ya. Dan ini untuk diameternya ada di 31 mm, ketebalannya juga cuman di 7 mm. Jadi nggak uh, terlalu tebel ya. Nah, lock widthnya ini 12 mm. Jadi mungkin kalau kalian cari additional strap, mesti nyari yang 12 mm atau enggak harus custom. Tapi ini sebetulnya strapnya keren sih, karena dia ini strapnya namanya milanese, ya. atau mungkin kalau orang sekarang nyebutnya jam tangan pasir kalian ya. Milanese ini adalah solusi sebagai pengganti leather, tapi tahan air dan lebih kuat. Nah untuk glassnya sendiri kacanya ini udah sapphire water resistnya 30 meter itu pressure ya jadi bisa dibilang 30 meter di sini itu cuman pressure jadi bukan buat kegiatan air jadi kalau seandainya kalian cuman kehujanan kesiram itu nggak masalah ya nah kalau full glassnya ini modelnya seperti ini ya ini udah ciri khas dari uh, Milanese ya dia cuman dikaitkan di sini terus dikunci. Klik, nah, terus baru di lock lagi di sini. Dan gua senengnya sih kalau dari tali milanis ini kita nggak perlu potong-potong. ya Jadi kita cuman buka locknya aja di sini, terus kita geser. Jadi digeser-geser, kiranya uh, risk kita seberapa, senyamannya kita nanti baru dikunci ulang, udah di situ. Jadi nggak perlu dipotong-potong. Terus untuk jenis dialnya ini mother of pearl ya mother of pearl tuh mungkin bisa dibilang kayak jenis kerang kali ya shell kulit kerang lah orang bilangnya umumnya kayak gitu tapi kalau untuk istilah di jamnya ini namanya mother of pearl ya indeks markernya di sini yang paling jelas cuman ada di angka utama ya 12, 9, 3 sama 6 nah sisanya cuman ada uh, dot marker kecil-kecil terus dia cuman ada hands, minute hands sama hour hands ya jadi dia nggak ada second hands nya nggak ada jam detiknya dan juga no date nah ini yang sebetulnya bikin gua suka mungkin beberapa orang ada yang suka ah kok nggak ada tanggalnya kok nggak ada uh, jarum detiknya tapi buat gua buat jam semi formal atau mungkin yang bisa dipakai formal sebetulnya makin simple makin clean dialnya itu makin lebih kelihatan elegan dan makin lebih kelihatan formal dan untuk harga untuk Jonas Enverus ini kalian cuman bisa dapetin dengan harga enggak sampai satu juta ya nggak sampai satu juta so itu sangat worth to buy banget ya dengan kualitas yang seperti ini, oke. Okay. Ini salah satu rekomendasi buat kalian, kaum hawa yang lagi pengen cari jam tangan wanita. Oke, okay, next ke rekomendasi kedua, ini adalah Eigner. Ya, buat yang suka Eigner nih. Ini adalah Eigner Gorizia dengan kode SKU A106209 ya. Jadi ini seriesnya sebetulnya termasuk Eigner Formal ya, karena sebetulnya ini bisa dipakai untuk formal juga. Movementnya dia quartz ya, dan setahu aku biasanya movementnya Eigner ini Swiss made ya, dia pakai Swiss movement. Dan untuk diameternya di sini cuma 32 mm. Thicknessnya sama kayak yang tadi Jonathan Verus, kurang lebih Cuman di 7 mm. Terus lug widthnya di sini kecil banget. Jadi ini bisa dibilang kalau strap kayak gini, ini namanya integrated. Jadi dia nggak bisa diganti-ganti strap kecuali sama bawaannya. Ya, ini namanya integrated. Jadi integrated ini kayak dia gabung sama bodinya. Ya. Nah untuk glassnya ini dia di mineral kristal Ya. Untuk water resistnya sama kayak San Ferus tadi di 30 mm water pressure-nya ya. Jadi lagi-lagi kalau kalau siram, keujanan, it's okay. Dan untuk material case-nya, sama bodinya, sama strapnya ini semua full stainless steel. Ini rantainya unik banget ya modelnya kayak gini agak kayak jalinan peluru M60 menurut you know Terus untuk model klaspnya di sini butterfly clasp ya karena kiri kanannya sama. Dan untuk di ujungnya di sini ada uh, clasp yang ada gravernya Eigner, oke? Okay. Dan dia ini movementnya quartz sama kayak tadi eh dia nggak ada second handsnya ya. Di sini cuma ada minute hands sama hour hands. Dan untuk markernya yang di sini gua suka di sini adalah angka 12 nya itu romawi sama di bawah yang di angka enam tuh udah lagi-lagi ciri -lagi khas Eigner ya. Ada logo Eigner. Terus, yang marker yang lain nih ee, logonya ignore juga, tapi kecil-kecil, kecil-kecil di sini. Dan untuk dialnya sendiri juga mother of pearl atau kulit kerang. Dan untuk warnanya ini yang bikin mewah karena dia warnanya two tones ya, stainless steel sama rose gold. Sebetulnya warnanya bukan full stainless steel, tapi two tones. Oke. Okay. Jadi ini salah satu rekomendasi buat kaum hawa ya, yang terutama yang suka brand uh, Eigner. Dan ini harganya berbeda. Kalau yang tadi masih di angka 8, tapi ratusan. Kalau ini angkanya 8, tapi lebih ke jeti. Ya, kurang lebih harganya sekitar di 8,3 sampai 8,4 kalau kamu pengen si Eigner ini. Ya, atau mungkin yang buat cari kado, tapi kelihatan mewah sedikit. Nah ini rekomendasi buat kalian next nah ini dia dari bentuknya kayaknya udah banyak yang tahu ya ini sebetulnya di desainnya emang buat ladies tapi ada juga cowok yang pakai jenis ini karena pergelangannya kecil dan kadang emang ada yang suka jam yang dengan diameter kecil jadi ini bisa dibilang modelnya universal untuk jenisnya ini termasuk salah satu Date family ya tapi yang ini specially buat ladies kenapa? karena lagi-lagi dialnya modelnya eh, terbuat dari mother of pearl atau terang, ya jadi Oris acquisition date ini sebetulnya adalah salah satu seri diver nah kalau yang ini kalian boleh nih ya mau nyempung juga nggak masalah karena dia water resistnya 300 m Water pressure nya, tapi dia ISO diving. Jadi boleh dipakai nyemplung. It's okay. Dan lagi pula ini salah satu Swiss made juga. Yang mungkin ketangguhannya udah nggak perlu diraguin lagi. Terus kacanya juga udah sapphire ya. Plus anti-reflective coating. Nah ini movementnya Oris 733 based on Sellita SW201 ya. Diameternya ini cuman 3. 36mm Jadi ini sebetulnya diameter yang Universal ya atau unisex Nah thicknessnya sini 10mm Nah movementnya ini kalau yang 2 ta tadi Rekomendasi dari gue kan quartz Kalau yang ini automatic power servenya kurang lebih untuk kaliber ini 38 jam kalau terisi penuh ya dan ini model strapnya juga integrated jadi nggak bebas ya kalau kalian misalkan mau ganti-ganti ke leather atau ke rubber mungkin kalau rubber kalian harus pesen dari Orisnya. nya dia ada memang yang jenis rubber walaupun bukan tipe ini tapi compatible ya buat Oris Aquos Date. Tapi kalau misalkan kalian mau leather atau uh, yang selain rubber bawaannya dia kalian harus custom karena ini locknya beda ya dan dia modelnya integrated. Tapi sebenarnya walaupun ini kelihatannya tebel, tebel dan gagah untuk ukuran cewek ini dipakainya nyaman banget dan ergonomis ya untuk Oris. Terus yang pasti kalau lumnya pasti ada dong karena ini jam buat diver. Dan dia ini ada date-nya, ada tanggalnya di angka 6 Jadi ini yang bikin gue suka juga nilai plusnya Karena date-nya ini nggak mengganggu di angka 3 atau di angka setengah 5 Bener-bener pas banget center di tengah ya, di angka 6 Jadi modelnya kayak kayak marker tapi sebetulnya ini bukan marker sih Ini date di sini. ya Dan dialnya cukup clean, nggak terlalu ribet Dan crownnya ini juga screw down crown atau ngunci Ya, jadi, kalau misalkan kalian habis setting, jangan lupa setelah ditutup dikunci, jadi biar water resistnya lebih safety. Nah, kalau ini dia modelnya fold over with double push ya, dan nah, dia ini double push kalau dibuka. Nah, modelnya kelasnya gini untuk harga di Oris Aquos Date uh, Mother of Pearl ini, dia harganya dibanderol di juta sebetulnya nggak begitu mahal kalau emang dibanding sama yang dua tadi emang bukan kelasnya tapi ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian terutama buat ladies yang suka modelnya agak mewah dan cute tapi sebetulnya dibalik itu punya spesifikasi yang tangguh juga karena ini tools watch dan yang terakhir buat yang suka jam expedition yang modelnya agak modern banget ya Diameternya nggak gitu kecil. Agak gagah. Nah ini jangan salah ya. Expedition ini ladies juga banyak yang suka loh. Walaupun modelnya dia agak maco ya. Tapi banyak yang suka. Jadi ini sebetulnya yang aku rekomendasiin juga buat kalian. Ini namanya Expedition e 808 Movementnya quartz ya. Dan nggak usah diragukan lagi movement quartznya dia adalah Japan Movement by Miyota Citizen ini untuk diameternya kurang lebih lebarnya hampir 40 mm ya lebarnya nah untuk thicknessnya ini 12 mm ya jadi nggak terlalu tebel juga nah untuk lock widthnya ini ada di 22 mm dan dia ini strapnya rubber jadi nggak masalah kalau kena air kena keringat nggak masalah ya dan untuk uh, glassnya ini masih mineral kristal dan water resistnya sama kayak yang dua pertama tadi gua bahas ini di 30 puluh meter walaupun kelihatannya begini tapi hati-hati ya dalam water resist pokoknya kena air nggak apa-apa tapi jangan dipakai benar-benar aktivitas di air ya karena itu lebih berisiko karena spesifikasinya emang bukan buat ke situ dan dia ini dialnya ada sub dialnya tapi di sini ini bukan kronograf tapi melainkan uh, multi hands ya jadi untuk yang di uh, bagian atas ini penunjuk untuk tanggal dan kalau yang di bawah ini 24 hour. Nah, kalau untuk yang di angka 9 ini modelnya penunjuk hari. Jadi dia multi hands ya. Bisa nunjukin macam-macam AMPM PM 24 hour, tanggal sama hari sama 24 hour. Nah, untuk case-nya di sini ada modelnya kayak akrilik ya. Jadi back case-nya stainless steel tapi untuk bodinya di sini akrilik. Jadi dia lebih ringan ya, akrilik atau plastik. Jadi walaupun plastik tetap dia nggak gampang pecah juga ya. Dan ini walaupun kadang ada yang bilang mmm, Kok agak gede ya Ya emang karena modelnya Expedition tuh emang sebetulnya uh, Maskulin Cuman tetap karena cewek-cewek banyak yang suka Dia bikin untuk ladiesnya Dan untuk harganya ini di kisaran 1 jutaan Tepatnya di 1 juta belas ribu lah ya Dan warnanya juga macem-macem sih setahu aku warnanya dia ada biru Ada hijau Nah ini kebetulan yang gue pegang yang merah Oke, okay? nah ini tadi beberapa jam tangan yang gue rekomendasiin buat uh, kaum hawa ya. Tapi nggak harus strictly buat kaum hawa only. Kalau cowok suka jam kayak gini, feel free to use. It's okay. Oke, okay? tapi ini yang gue rekomendasiin buat ladies. So buat kalian yang udah suka atau mungkin beberapa di antara ini udah kalian incer, kalian bisa langsung hunting sekarang kan website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita. Oke, okay, everyone. Ini rekomendasi dari aku untuk uh, jam tangan kaum hawa. Happy hunting and happy shopping. So, I think uh, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau misalkan nggak suka, tinggal klik dislike aja. Terus yang punya pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komen. Mungkin next time bisa kita jawab atau kita bahas. Ya, mungkin di sesi berikutnya atau mungkin nanti di sesi live or else. And then, yang belum subscribe bisa subscribe. Terus dinyalain loncengnya. Yang udah jadi subscriber jangan lupa juga nyalain loncengnya. Biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Dan update-update dari kita. Dan biasanya kan di channel ini kita juga kadang suka kasih kalian surprise. Terutama buat subscriber. Oke. Okay, sekian dulu. See you on the next video. Bye.